Saudara-saudari umat muslim yang terkasih dalam waktu yang tidak lama lagi, kita atau khususnya saudara-saudari akan memasuki bulan yang suci, bulan Ramadan. Saya sebagai uskup pimpinan keuskupan Pangkal Pinang bersama umat gereja katolik keuskupan Pangkal Pinang, mengucapkan selamat memasuki, melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Semoga ibadah saudara-saudara sekalian selama bulan suci Ramadan ini membawa berkat bagi saudara-saudari dan juga bagi seluruh warga bangsa negara Indonesia kita yang tercinta. Terima kasih.